halo bro kembali lagi dengan saya di channel korek gas video sebelumnya saya sudah bahas soal gearbox planetari nah sekarang saya akan bahas soal transfer case. transfer case ini adalah satu banding 1,2 jadi ada perlambatan lagi setelah keluar dari gearbox planetari masuk ke transfer case. Ada pengurangan lagi sekitar 0,2 rasionya, seperti inilah dia menggunakan tiga gear. Oke, sebelum itu kita coba lihat perbandingannya, seperti apa, kita lihat. Oke, kita tandain dulu. Oke, okay. okay. sekarang kita lihat. Ini adalah jalur atau as yang masuk dari gearbox penai dan ini outputnya, yang tiga ini adalah outputnya, kita lihat sudah satu putaran, tapi ini masih kurang apa seperempat lah seperempat putaran. Kalau kita pulkan kemari. Ini hasilnya seperti ini. Jadi ini ada perlambatan sekitar 0,2-an lah. Jadi satu banding 1,2. Ini seperti ini transfer case-nya yang saya pilih. Kita lihat dalamnya, Bro. Oke okay, bro Kita Lihat Gearboxnya seperti apa Dalamnya Nah Kalian bisa lihat Gear yang dari Gearbox Planetari Itu lebih kecil Dibandingkan gearbox outputnya Kalian bisa lihat perbedaannya oke okay. ini adalah gearbox yang gearbox transfer case yang saya pilih oke okay, bro terima kasih mudah-mudahan kontennya bisa membantu kalian untuk membuat RC110 tergantung dari konsep yang kalian mau bikin karena konsep saya ini adalah adventure tapi bisa juga uh, buat RC crawler. Rock, apa? Bebatuan apa? Crawler. Oke okay, bro, terima kasih banyak.